Oh, <sart noise> makan oh, dia, wah. Ini bos, buaya di p 7 kolektor. Mantap. Mantap, gas kami nonton oh, aja, kadang ganggu. Sikungan, sikungan. Eh, aku hendak iya, lihat aja. lihat buntutnya cuma. Kada ganggu, Kade. Cuma lihat. Kayak kaya, potong. Kalau motong mati. Itu eh, kepalanya ya, oh. kelihatan. Tadi buntutnya kaya, kaya, kaya. tadi ada hirang-hirang aku punggungnya. Guys. Ada dua ke? Masih ada di putih, putih juga. Yang kita dulu tuh kita neok kan. Yang putih banget ini yang orang kemarin matanya yang mana yang itu yang itu oh itu mungkin doh Allah nampak dong diparakan dong ya tuh tuh orang seperti seperti sembilan dia kalau bisa siaran langsung uh ini langsung dikirimkan ano siaran langsung nonton terus pokoknya eh siaran langsung